ucik-cik-cik cik, cik, cik, cik, balik lagi bersama otong spin hari ini kita akan berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini ya seluruh ya kita akan berbagi RTP Olympus hari ini juga ya kita akan bermain Olympus dengan modal-modal 75.000 saja kita coba cari profit profit manis di Olympus biasa ya seluruh kita main di petri buli 200 double jengatuk kita coba 20 quick dulu Hei, amar kita main di mana? Kita main di RTP 8000, Bosku. Itu slot tergacor tersolidantero ke dunia. Akhir di sini WD berapapun pasti dibayar lunas, Bosku. Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan e cek RTP game gratis 24 jam per hari. 24 jam pasti per hari sih ya. Per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya, seluruh ya udah lumayan ya. Cek game dulu ya, Sluria. Cek, cek cek cek red to the game dulu ya karena cuma di RTP 8000 kalian bisa cek RTP gratis relief 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya slur. jadi buat kalian semua sebelum bermain selalu cek RTP game sebelum bermain biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya slur ya. di RTP 8000 juga tersedia cek RTP gratis dan ada pola pola andalan dari para admin juga tertera di situs slur jadi buat kalian semua langsung gaskan saja ke RTP 8000 untuk linknya saya semakan di pin komen ya bosku langsung gaskan saja ke RTP 8000 situ slot tergacor tersoleh Sanfero dunia akhirat yuk aduh belum ada adakah tanda-tanda petir-petir mantapnya ini kuning dulu Aduh, nggak mau anjir jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya karena cuma di RTP 8000 kalian bisa mengetahui rtp game khususnya Olympus tapi game Olympus gratis per hari tiap menit tiap detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri dan disitu kalian tinggal klik doang di RTP cek RTP terus kalian klik terus di situ ada Olympus kalian klik lagi pola cara bermain pun di situ ada biasanya kita sertakan biasanya sih per seminggu atau per berapa hari ganti kalau untuk polanya biasanya polanya itu ganti per MT ya jadi buat kalian semua contoh polanya 10 kali putaran dulu. Wuh, damage lagi anjir. Nih, enak-enaknya main di RTP 89% nih. Ya kayak gini dikit-dikit, kristin dikit-dikit petir gitu kuningnya dulu. Mantap atas kuning kasih petir. Paling merah sih kelihatan. Merah konekin dulu. Mantap. hijau hmm, dong kasih. Hijau, uh, biru dong jadiin sekalian biru jadiin sekalian. Mantap yuk atas gelas kasih petir. Dor! menurut sekali kau asik nih kalau usia lagi gaya gini lumayan-lumayan so, patuh yuk kuning hijau uh, susah skip Terang ini skip dulu kuning aduh susah juga pecah lagi aduh sayangnya kurang naik dikit hijau uh. nya kurang juga lumayan biru hijau uh, ini hijau sih kurang bukan kurang dua anjir anjir anjir anjir enggak apa-apa apa. kita kumpulin tampilnya dulu masih sisa tujuh kali lagi yuk belumkah merahnya jadiin dulu merahnya jadiin dulu belum mau anjir lumayan lah ya tampil 12 yuk pecah yang mantap dong kuning atau kuning kurang satu biru dulu hijau nusul hijau fix nusul mantap cuk hijaunya petah mantap nih gelasnya mantap gelas juga jadi kuning nih turun kuning nih turun anjir nggak mau lumayan ya lu 6.000 kali 15 lah 100 ya. 103 Lumayan-lumayan lah ya kita naik dulu sembak-sembak sionalnya ya bosku. Jadi buat kalian semua jangan ragu lah main di RTP8000 karena cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP gratis Lur Jadi kalian cek RTP pertama bikin akun dulu di RTP8000 linknya saya ada di pin komen. Terus daftar dulu masukin. ID dan lain-lain masukin nomor bank dan lain-lain terus depokan dulu terus sebelum bermain langsung cek RTB game dulu di kam, di kiri di kiri itu cek RTB game kalian klik contoh kayak pragmatik Olympus langsung geser klik Olympus contoh 89% klik aja pola bermain itu ada cara bermainnya, pola yang biasa dipakai yang paling sering dipakai di game itu di situs itu jadi buat kalian semua langsung gaskan saja biasanya sih kebanyakan tuh mainnya di manual karena sekarang tuh JP, jp nya di manual jarang ada di gaya gitu bu 11002 jarang di manual klik tinggal kalian geser-geser kayak quicknya manualnya terus skip layarnya gitu-gitu doang double ceng boleh aktif boleh enggak cuma kalau saya lebih senang aktif sih karena lebih enak berburu free spin kalau buat saya yuk kuning konekkan dulu ungu boleh ungu dulu uh mantap ya kuning kuningnya sih tiga dong enak ini pecahnya kayak gini tuh, enak nih. Merah fix jadi merah, jadi uruh biru, jadi dong biru, jadi dong biru. Jadi mantap ya, ungunya sekalian boleh, ungunya sekalian boleh. Aku mau, ungunya seluruh lumayan lah ya, seluruh ya. 200 ratusan lah ya. Uh, profit profit mantap nih. Cuma khusus buat hari ini, kita akan menilai ya, profit profit manis di atas 500.000 Kita langsung gaskan, WD kan saja lah. karena emang dirasa rasa. <tuh> ya, TV gamenya game tuh naik turunnya cepat banget Bro jadi buat kalian semua ya pola bermain cepat aja lah semakin cepat kalian JP itu lebih bagus lah terus juga ada targetnya juga contoh kayak gini kan tadi kita main bawa modal 75.000 naik sekitar 500an kayak gini lah turun 450 kita langsung gaskan WD gitu. jadi buat kalian semua bermain sebelum bermain cek RTB game pahami juga modalnya berapa kayak contoh deposit 100.000 ya patokannya lima kali lima kali modal 500.000 udah masuknya JP langsung gaskan WD kan saja jadi ya ada patokan buat WD nya lah jangan main asal klik klik klik klik doang kayak dulu lah sekarang kita bermain pintar lah pencari profit tapi bermain pintar yuk merah jadiin dulu kuning jadi kuning jadi mantap atas kuning kasih petir petirpong enak nih, mantap kali lima lagi dong gedangnya jadiin sekalian aduh gendang ganggu kurang satu hijau kurang satu tapi lumayan lah ya seluruh 73 73.000 tuh udah naik 600an nih di pikir dulu dipikir dulu enaknya gimana jadi buat kalian semua ya seluruh sebelum bermain selalu cek RTP game pahami juga modalnya berapa buat CP berapa biar kalian tahu patokan buat ide nya berapa jangan terlalu terbawa nafsu gitu loh untuk bermain kayak gini selalu utamakan WD utamakan profit karena kesempatan WD itu nggak datang buat dua kali selalu saya ingatkan seperti itu dari awal bermain dari awal saya bikin konten pun saya selalu ingatkan seperti itu ya ya buat kalian semua selalu pahami itu alurnya cuma itu biar kalian gak terlalu rungkat-rungkat banget lah dan satu lagi bermainlah dengan uang dingin bukan uang dapur ya biar otak kalian gak ngumpul udah itu aja sih kita kelarin spin ini 20 manual tadi kali kita langsung otot kabur saja kalau nggak dapet sih. udah lumayan profit juga 500.000 udah cukup bagi saya seluruh nggak usah patokan 2 juta 20 juta wah terlalu tinggi seluruh kalau sekarang tuh lima wow, kali modal aja udah termasuk GPS slur. kalian pun merasakanlah sekarang susahnya gimana jadi buat batalnya Uh, selalu tambahkan WD Selalu tambahkan profit Sebelum bermain cek RTP game dulu Dan cuma di RTP 8000 Kalian bisa cek RTP game gratis puluh 24 jam per menit per detik naik Dan sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosku Yuk langsung gaskan saja ke situsnya Untuk link gatornya saya sematkan di pin komen Yo, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya seluruh Bisa dibantu komen-komen kalau ada pola-pola anda Terima kasih Salam Jackpot